Halo Kakak Tia. Ini ini? Lato -lato. Ini, kak Tia, ngapain? Main latar latu nih bu. Kak Tia main latar latu. Ada teman-temannya, ada Amel, ada Mbak Kaisa, ada si Bos, Jasmine dan Pak Kiki. Ada banyak yang main latar latu. Ini Mbak Kaisa main hula hoop kaki permainan permainan tanpa gadget ya asik sekali coba ya, ayo suwi-suwian ayo bos suwi-suwian Lato Lato siap satu dua tiga Ya Amel kalah Ah nggak biar kalah hei, eh, bos kalah mas Kiki yang menang eh, ini dia hari ya. ini menang tunggu sih, gula-gula sekaligus sapa mbak Kesa, sini sekali jadi asiknya permainan jadul ini gitu, melibatkan kebugaran fisik dan dan apa bosku fisik dan apa Oh dan enggak tahu dan ini siapa yang belum mandi bosku belum mandi? belum Mbak Keisah? belum mandi? Tidak. oh sudah menurut Mbak Keisah Mbak Keisah yang sudah mandi, teman-teman andi bosku ya tinggal tiga yang lain kabur sini bosku oh kemana kau sama mbak Gaisa bareng bareng bareng ngarep rapat bareng bareng saya nggak hitung ya saya bosku bosku di pinggir kakak tak ketok dong Nah, gitu dong Nah, satu Dua, tiga ya. kalah Yasmin Udah amel, Bos usah nah, ya. ngalih Kalah, bes, kakak Tia yang menang bes. Ini anaknya Kak Tia, Iya, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. iya, Oh, itu caranya. Wow. Iya. Iya, asik keret. <laughs> dancing. Kayak nah, Awas nginggir. Coba anu sekarang coba. Kakak Tia itu gaya apa namanya? Ronaldo. Oh, Ronaldo. Cristiano Ronaldo ya. Terus bisa apa lagi? Tepuk pramuka bisa sik kakak sik tepuk pramuka bisa kak tepuk pramuka <muk distance> ya agak kak <muk silence> hmm bisa jasmin jasmin tepuk pramuka jasmin <muk silence> oke alas minggir sik minggir beda beda ini yang mau mingguan ini yang mau mingguan ini hahaha <sluruh> Tara solah Singgol dong, papali papali dong. Mbak, oh, sampai jauh, teman-teman. ini Mbak muter sampai jauh. Lama-lama nyampe -lama Lumajang kota ini Mbak Gisa kalau dihitung oh, berapa ya. kilo? Menyehatkan. Ya. Kalau zaman dulu pakai karet. Ya, sekarang pakai aslinya. Apa aslinya? Oh. tapi <tuk> pak mbak yasmin, mbak yasmin nyeprak bisa enggak bujung-bujung tau mbak yasmin enggak bisa teman-teman Oh, oh, oh hampir jatuh bos, kasih kan, bos bukan ini bos sendiri mana hmm gak boleh ngerbutan awas minggir minggir minggir masih Ki mau beraksi minggir minggir minggir gagal teman teman Hah. jatuh masih lantol nih, lato, lato nih. Jatuh. Ya. Ya teman-teman.